Belum banget lah. Yo what's up guys Kembali lagi sama gue di channel Bang, Pau. Bang. Kali ini gue ingin Melanjutkan Game Tumble Guys Oke kembarannya Fall guys Oke kali ini gue Di Part kedua ya gua mau masih tahu cara untuk main bareng gitu main online gitu oke okay, langsung aja kita masuk ke romnya gua masuk ke rom adik gua oke okay? langsung aja kita masuk ke go! caranya ke grup ke grup gabung disitu nanti ada kodenya nih kodenya itu di adik gua tiga tiga enam nanti di yang yang bikin yang buat grupnya itu di atasnya ada kode kode ruangan nah nih di atasnya tuh kode, kode ruangan itu kodenya oke okay. cuma begini dong simple langsung aja kita ke gameplaynya let's go A few oke okay, di sini, gua kali ini main sama temen, eh sama adik gua doang. oke okay. bukan masuk kubu gua biasanya masuk kubu gua. oke. Okay. run. Al <tuk> lah, cuk. oke. Okay susah so guys nih tempatnya susah wah gua, gua di belakang gila oke okay, guys sabar sabar sabar oh Allah akhir tayuucing kucing Goblok, kenapa dia begitu? Aduh, ya kalah gue nih, kalah nih gue ya, ya kalah gue nih <tuh> <tuh> Bangun lah anjir Goblok banget lah Sumpah Ya, ya Ya, ya gue lolos kok Wis lah, wis lah. Wis lah menang lah. Sabar lah, kirku gimana ini? Run. Boom! Ah. Dapat. Dapat. Dapat doong, dapat doong. Satu nge-box sama teman-teman aku udah. Mau, mau, nontonin yang ini yang enggak jelas. <laughs> Mati dia. Anyway, anjir. mana-mana-mana. mana nak Bang Ya udah udah masuk. Lulus dong. Oke, ku menang, guys. <laughs> susah banget sempat di sisinya yang ada di kotaknya itu ada palu juga, anjir. Kenapa aku jadi mental begitu? meningguin iyanya gua gua suruh kalahin aja biar gue menang wah <gulau> oh, ini susah nih cowok demo anjing gue demo banget demo demo demo demo demo. iya iya. di malah jatuh goblok. ada aduh. bodoh banget. aku dan lolo. ayo ayo, I can do this, I can do this ya. ya betul, I can do. <tis> <tis> goblok di situ nya kampas Andy. kampang kampang. ah kalau gua dikalah ya kalah guys <guluh> kalah anjir eliminasi gua <guluh>, ya kalah gua oke okay, nggak apa-apa kita nanti kita yang ronde selanjutnya kita lihat adik gua menampak agak ya moga aja nih adik gua menang ya nih harus satu yang menang ya ini udah ya, ronde terakhir ya eh kita kita lihat mah nih adik gue. goblok ah. oh, langsung terus <laughs> mental kalah ya, ya. kalau menang aku beli es krim <laughs> bisa ya ntar lah walaupun bulan puasa juga entar habis buka ya nggak oh, ya, ya kali <laughs> kayak jadi dah ice cream udah kayak jadi ya nggak jadi <laughs> lah so sombong banget sombong banget ya boblok boblok gici-gici ya kalah ya kalah no. loh <laughs> loh dia menang ya <laughs> aduh Oke guys langsung aja kita ke match kedua match kedua oke okay, langsung aja um, oh. <tuk> <tuk> jangan cupu-cupu loh wah oh, ini ya ya ini mah ya kita ini mah gampang udah ya iyalah gampang belakang-belakang aja yang duluan mati <tuk> yang duluan jatuh yang duluan jatuh yang duluan jatuh yang duluan jatuh Woi, woi. tuh Oi <laughs> oi oh, demo demo goblok sih anjir ada buset buset rusuh ah bagus jangan double jump double jump ini susah banget gitu oh, Wah, beneran dia malam paling koin. Ya elah, ingenin dululah. Ya sih gua aja ngeri. ini terlalu gampang, guys. Terlalu gampang, terlalu easy easy terlalu easy Hai. Dia dia. Kalau di aslinya itu enggak di aslinya itu ada 4 kelompok 5 kalau enggak salah. Gue bego. Aduh eh ini emang masih gampang tadi yang tadi lo susah sumpah Mening enggak ya kalau yang ini mah gampang nggak tuh pek tungguin gua habislah sumpah ini mah beli <takenya> weh ngelek ngelek wah woi itu ngelek-ngelek bener sekali udah <ket scratch> ini emang banget Ayo lagi gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue. Apa sih ini apa Ya, ya, ya, belinya ya yang ya. Ya, elek, elek, elek tadi. astaga, kalah mulu anjing. Hai, kan juga tadi, tadi, tadi tadi ada ngelek gitu. Hai, itu hai, hai, hai, oke okay, oke okay, okay. ini kalah lagi kita udah nggak bisa bisa menang udah coba nanti lu coba di di playstore nanti gua kasih linknya di deskripsi lu coba lu coba terus Red. sampai menang bisa nggak bisa nggak bodo amat lu bisa nggak menangin aduh fisik balado gua nggak bisa fisik anjing dia teriak-teriak meninggal, meninggal, meninggal. lagi kubur jam double jam, kubur bete. sabar, men sabar dong. ah, buruk bete mang adik gua. lapis dong. tuh, tuh, tuh, eh, lu ngapleto, pleto, dari situ. baru lu, kena kenapa, kenapa kelewat situ Lihat kanan nih lebih gampang. Apa apa <tuk> itu? Lu kalau lihat situ <gülüyor> ada yang bisa lu goblok banget. Gimana nih? Lu kenapa kalian lihat situ dari tadi kalau lihat situ bisa berenang loh? Ya kan? Bagus sih lu. Ini ini untuk melihat naik. Ah, banget lompat-lompat eh. -lompat, ya. Itu <tuk> Lihat kanan. Tanglah. Itu kan nih lihat sin kanan, kanan, kanan. Nih, ya, jangan mau lompat gitulah. Tuh. Apa susahnya sih. Kepomblok Susah banget, guys. Tahu enggak sama Abang? Kan, hai, gizi-gizi sepal, khususnya itu, itu, hai, <laughs> sabar hai, sabar, hai, hai, sabar sabar sabar hai, hai, hai, hai, Nah, sabar sabar sabar, hai, eh, nice hai, <laughs> coba <tuh>, kita lihat dulu main jauh lebih jangan sembah adik-adik doangnya ledekin dulu lebih ledekin kurang lebih baik-baik maju dikit depan-depan depan ininya depannya eh, ini lu ngabisin-ngabisin durasi doang sih lu udah jangan-jangan ini aja ini aja keren keren keren freestyle dulu aja kalau menang gue beliin es krim selesai ah lu mendingan menangin aja dah lu pada gugok-gok semua lu, lu liat loh lu, lu liat loh nanti gua cuniat nih guys <tuh> mati semua udahlah lu yang menang dah kan? udah yang menang oke gg gg gg lupa ada gg gg salut juga aja ada gg salut gg congratulations wow. Oke okay, guys sampai sini aja uh, di game stumble guysnya ya karena gua cacat dong kalau emang lu belum, belum mau nyoba di game gua taruh linknya di deskripsi tadi gua nih pembelanya ada dia keren Udah, hebat. tadi dia menang oke okay, jangan lupa subscribe share and like see you next time bye peace cheers